gimana sih, belajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan berita yang terbaru lagi guys ya. Oke kita langsung aja simak satu, satu, satu. Oke okay, guys selanjut ke persediaan yang kedua Oke guys lanjut ke persediaan yang, okay, ke yang ketiga ya. Oke okay, guys lanjut ke episode yang keempat Oke okay, guys selanjut ke peserta yang kelima ya. <SILENGALAN> Oke okay, guys selanjut ke peserta yang keenam. <SILENGALAN> Oke kita lanjut ke versiode yang ketujuh ya <SILENGALAN> Oke kita lanjut ke versiode yang kedelapan Oke, okay guys. Lanjut ke episode yang ke-9. Oke, okay, guys, lanjut ke episode yang ke-10, ya. Oke lanjut ke presiden yang ke sebelas. Oke lanjut ke presiden yang ke belas ya.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 Oke okay, lanjut ke versiode yang kelima belas ya Oke okay, lanjut ke episode yang ke enam belas Oke, lanjut ke versi yang ke-17. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang ke-18, ya. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versi yang ke-19 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-20 ya